Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. wal mursalin Sayyidina wa maulana warahmatullahi wa ala warahmatullahi wa sahbihi warahmatullahi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 subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin pada video kali ini saya akan membagikan kepada anda sebuah ilm amalan pengasihan untuk menaklukan hati seorang baik itu wanita maupun pria dari jarak jauh ilmu pengasihan ini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 agar apa yang ada di video ini bisa bermanfaat bagi orang lain sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berikut tata caranya kerjakanlah solat hajat dua rakaat terlebih dahulu setelah itu anda sebut namanya dan baca fatihah sebanyak tiga kali lalu lanjut membaca Alhamdulillah Sebanyak 33 kali, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Anda sebutkanlah hajat dan keinginan, Anda amalkan dengan yakin dan istiqomah serta dengan tujuan yang baik. Insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa ta target akan luluh hatinya menyatakan cinta kepada anda demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan sekian terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh